lagi bersama saya Aisyah. Di sini saya akan membahas Canon EOS Kiss X5 spesifikasinya dan cara pemakaiannya. Kemudian letak tombolnya seperti itu. Jadi Canon EOS Kiss X5 ini hampir sama dengan Canon 600D dari baterainya, dari sudut tampilan, kemudian slot memori, kemudian untuk fungsinya itu hampir sama dengan Canon 600D. buat kalian yang belum subscribe bisa subscribe.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 hampir sama dengan Canon 600D. oke, tampilannya seperti ini. Di sini ada tombol shutter. Kemudian di sini ada uh, ring penggerak. Dia bisa uh, buat gerakin, bisa ganti shutter speed atau di atau diafragma. Kemudian ISO. Di sini ada tulisannya ISO dan display. Di sini untuk powernya. Untuk switch on atau off, kemudian di sini ada mode-modenya dari mode foto, kemudian mode video seperti itu ya. Terus tampilannya seperti ini. Di sini ada tulisan menu info, info ini bisa melihat info foto kalian, shutternya berapa, dia berapa. Di sini ada live view. Jadi ini bisa mindahin untuk ke LCD atau dari pindah. Di sini ada out, ada untuk um, zoom in atau zoom out. Di sini yang ini untuk tombol untuk memilih di tampilan di sini. Kemudian di sini ada tombol kanan, kiri, atas, bawah untuk menggerakkan dan ini untuk OK Di sini ada iconnya untuk Continuous, kemudian ada timer juga di sini yang ada icon video ini untuk melihat um, untuk melihat hasil foto kalian dan di sini untuk hapus. Oke, pertama-tama kita buka dulu tutupnya, tutup kamera, tutup lensanya, mengaus, dan kita bisa nyalakan dengan switch tombol ke on. Nanti dia akan nyala seperti ini. Kalau tampilannya seperti ini berarti dia lihatnya dari viewfinder. Kemudian untuk memindahkannya biar tampil di LCD di hasil foto dari lensanya, di hasilnya lensa itu menangkap gambarnya. Kalian bisa lihat di sini ada tombol ini. Kalian bisa tekan aja. Kemudian di sini ada tombol ini untuk untuk mengatur fokusnya dari viewfindernya. Biasanya kalau kita lihat dari sini terkadang ada yang mata yang minus itu di sininya itu kurang jelas. Ini bisa diatur di sini. Mau di plus atau minus, seperti itu ya. Kemudian di sini ada untuk flashnya Dan di sini untuk biasanya itu mengecek diafragmanya, kayak kalau kita mau mengecek fokusnya itu bisa atau enggak diafragmanya itu bisa atau enggak di sini tombol ini untuk melepas lensa dan lensanya kita pakai lensa bawaan dari kamera 1855 di sini yang biasa bukan yang STM bisa bedanya ya kalau ini biasa kalau STM kan untuk fokusnya di sebelah sini dan ini ada autofocus dan manual fokus with tombolnya di sini untuk stabilizer on dan off oke langsung aja kita mulai di sini di sini tampilannya ada untuk shutter speed. Di sini diafragma dan di sini untuk ISO. Untuk ISO maksimalnya, maksimum dia 6400. Di sini bisa kita setting auto kalau kalian e, masih belum bisa untuk setting manual. Kalau kalian mau, set, mau tahu gimana cara setting manual untuk kamera DSLR atau Canon, kalian bisa lihat di video kita yang sebelumnya. Di sini untuk shutter speed, kalian bisa pindah. Jadi semakin tinggi dia akan semakin cepat penangkapannya, tapi bisa menghasilkan efek yang semakin gelap. Jadi bisa kalian imbangi dengan ISO dan diafotoma itu fungsinya untuk segitiga exposure biasanya minimumnya kalau pengambilan ya 80 atau kalau untuk video kalian bisa pakai 30 jadi ini untuk diafragmanya diafragma maksimumnya 3,5 dan untuk minimumnya dia sampai 22 jadi ini adalah untuk white balance kalian bisa pakai daylight atau auto white balance jadi dia udah menyesuaikan di sini kalian bisa pakai cloudy tungsten light dan white balance light ada flash kemudian di sini custom kalian bisa pilih kalau custom oke kita bisa kembali dan yang sebelahnya white balance ini bisa kalian tekan di tombol ini ya oke ini untuk continuous shooting continuous shooting ini untuk tangkapan yang beruntun kalian bisa pilih continue shooting kalau kalian lagi membutuhkan untuk um, tangkapan yang banyak misalkan kalian foto waktu loncat nih kan pasti butuh momennya kan yang pasnya tuh yang mana kalian bisa pakai itu dan kalian bisa pilih ini untuk self timer atau remote control kalian bisa pilih berapa detiknya di sini ada self timer juga ini untuk mengatur single shooting cuma satu kali tangkakan Kemudian ada Udah, itu aja. Kalau di EOS Kis X5 masih ada single shooting, continuous shooting, self timer, kemudian ada self timer aja. Kemudian di sini ada RAW di sini untuk format foto kalian dan buat kalian yang mau Coba di mode auto, kalian bisa pilih ini. Jadi di sini ada API aperture priority, kemudian di sini ada shutter priority, di sini ada program AE untuk auto setting, auto setting shutter atau shutter dan aperture. Kemudian di sini full automatic shooting mode with auto scene detection. Jadi ini untuk yang keseluruhan di sini ada yang flash off buat kalian yang nggak mau pakai flash kalian bisa pakai kalian bisa pakai mode ini di sini ada kreatif auto dan ada portrait kalau kalian lagi mau ngefoto um, objek manusia objek orang ada landscape untuk um, pemandangan jadi fokus di backgroundnya aja ada close up dan juga ada sport, night portrait dan ada mode video di sini. Kalau mode video ada langsung kanvas seperti ini. Oke. Okay. Kemudian kalian bisa pindahin lagi ke mode manual. Seperti ini. Untuk melihat hasilnya kalian bisa lihat di sini. Oke okay, teman-teman untuk tutorial Canon EOS Kiss X5 sampai sini dulu dan betul yang mau mengajukan pertanyaan. Bisa komen di kolom komentar. Semoga bisa membantu kalian. Buat kalian yang mau mengajukan pertanyaan, bisa komen di kolom komentar. Subscribe video ini untuk bisa mengetahui update video kita yang terbaru dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Saya Aisyah, pemain terdiri Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam sahabat puteri, fotografi, dan Indonesia, kamera salam.